Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apollonia dan tiba di Thessalonica. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka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 mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan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 Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena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 di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggesahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan di pasar. Setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epicurus dan Stoa Bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata Apakah yang ada dikatakan sebelah ini? Tetapi yang lain berkata Rupa-rupanya, ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh Karena itu kami ingin tahu Apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ.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 sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa,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 kita bergerak, kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir Bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu Ciptaan kesenian dan keahlian manusia dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, Karena ia telah menetapkan suatu hal, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia, oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang, Suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia Dari antara orang mati Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati Maka ada yang mengejek Dan yang lain berkati Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka Bukapi Beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka.